Sobat buah surga, manfaat daun pandan di antaranya adalah menurunkan tekan darah tinggi, mengatasi rematik, meningkatkan nafsu makan, mengatasi rasa nyeri, mengurangi kram perut, bunga pengusir nyamuk yang cocok ditanam di rumah, kembalikan energi usai melahirkan, meredakan demam, membantu detoksifikasi, terapi kanker, mengatasi insomnia, menurunkan gula darah, menjaga kesehatan mulut, menurunkan kolesterol. Mengurangi asam urat Secara ilmiah, daun pandan dikenal dengan nama pandanus amaryllifolius. Daun pandan adalah tumbuhan tropis yang dikenal dengan aroma khasnya. Daun berwarna hijau ini memiliki perpaduan aroma vanila dan almond yang sesuai untuk masakan. Tak hanya tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan, daun pandan juga populer di negara Eropa dan Amerika sebagai penambah aroma masakan atau sajian pencuci mulut. Manfaat daun pandan untuk kesehatan sudah cukup banyak penelitian yang fokus mengulik manfaat daun pandan untuk kesehatan Itulah mengapa banyak juga yang menggunakan daun pandan sebagai obat tradisional beberapa manfaat daun pandan sebagai salah satu tanaman obat yang sayang untuk dilewatkan diantaranya adalah manfaat daun pandan salah satunya bisa menurunkan darah tinggi 1 menurunkan tekanan darah tinggi kerap merasa sakit kepala atau kelelahan bisa jadi alarm dari tubuh saat tekanan darah meningkat jika dibiarkan, Tekanan darah tinggi atau hipertensi bahkan bisa menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Kabar baiknya, salah satu manfaat minum rebusan air pandan sebagai obat diklaim mampu menurunkan tekanan darah. Rebus daun pandan sebanyak 10 gram dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja. Minum air rebusan ini dua kali sehari untuk membantu menjaga keseimbangan tekanan darah Anda. 2. Mengatasi rematik. Mengatasi rematik adalah khasiat daun pandan yang tak bisa diremehkan. Rematik bisa jadi keluhan yang menyebabkan orang merasakan nyeri sendi hingga sulit beraktivitas. Anda bisa melakukannya dengan memotong tiga lembar daun pandan dan masukkan ke dalam rebusan minyak kelapa. Setelah dingin, coba oleskan pada bagian sendi yang terasa sakit. 3. Meningkatkan nafsu makan Saat tubuh tidak enak badan, terkadang nafsu makan juga turun drastis. Manfaatkan wangi daun pandan untuk mengembalikan nafsu makan seperti semula. Konsumsi air rebusan atau makanan yang dicampur daun pandan dua kali sehari untuk mengembalikan nafsu makan dan kebugaran tubuh Anda. 4. Mengatasi rasa nyeri. Manfaat daun pandan berikutnya adalah membantu mengatasi rasa nyeri. Daun pandan bisa mengatasi nyeri ketika Anda menderita sakit kepala, sakit telinga, atau radang persendian. Menurut sebuah penelitian, daun pandan digunakan dalam pengobatan Ayurveda, yaitu dengan menambahkan daun pandan ke dalam minyak kelapa sebagai minyak oles. Kemungkinan, minyak dari daun pandan mempunyai efek antiinflamasi sehingga mampu membantu meredakan nyeri atau radang sendi. Akan tetapi, perlu penelitian lebih lanjut mengenai khasiat daun pandan untuk mengatasi nyeri terhadap manusia. 5. Mengurangi kram perut. Manfaat daun pandan salah satunya redakan nyeri sendi, daun pandan bisa bantu redakan kram-kram perut bisa terjadi kapan saja tanpa disangka-sangka. Ternyata, daun pandan bisa membantu meredakan kram pada bagian perut akibat haid dan masalah pencernaan. Anda bisa mendapatkan khasiatnya dengan mengonsumsi teh daun pandan. 5. Bunga pengusir nyamuk yang cocok ditanam di rumah. Kembalikan energi usai melahirkan. Manfaat daun pandan selanjutnya adalah mengembalikan energi usai persalinan. Seorang ibu yang baru saja melahirkan sangat wajar jika merasa tubuhnya tidak bugar atau terasa lemas. Energinya bisa saja terkuras selama proses persalinan. Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh rebusan daun pandan. 7. Meredakan demam Anda juga bisa mencoba khasiat daun pandan lainnya seperti membantu meredakan demam. Manfaat daun pandan berikutnya adalah meredakan demam. Biasanya, ini adalah salah satu metode pengobatan alternatif yang digunakan sebagian orang. Konsumsi air rebusan daun pandan dapat menurunkan suhu tubuh kembali normal. 8. Membantu detoksifikasi Bagi orang yang sehari-hari aktif bergerak dan terpapar polusi, detoksifikasi adalah hal yang penting. Radikal bebas dalam tubuh harus dilawan agar tidak mengundang penyakit. Anda bisa memanfaatkan daun pandan untuk membantu proses detoksifikasi. Mengonsumsi air rebusan daun pandan bisa membantu tubuh dan hati terhindar dari zat beracun. 9. Terapi kanker Ada kemungkinan daun pandan berpotensi sebagai terapi penyakit kanker. Mengonsumsi teh pandan dua kali sehari dapat melawan racun dan menghambat pertumbuhan sel-sel penyebab kanker. Dalam sebuah penelitian, kandungan daun pandan memiliki efek antimiotik, antiproliferatif, dan apoptotik sebagai terapi kanker. 10. Mengatasi insomnia Manfaat daun pandan bisa bantu atasi insomnia. Manfaat daun pandan untuk insomnia didapatkan dari kandungan alkaloid. Insomnia kerap menjadi musuh besar banyak orang karena tubuh tak bisa beristirahat meski sudah merasa lelah. Beraktivitas keesokan harinya pun jadi tak optimal karena terlalu lelah. Ternyata, daun pandan bisa membantu mengatasinya karena mengandung alkaloid yang dapat menimbulkan sensasi rileks pada tubuh. 11. Menurunkan gula darah Ekstrak daun pandan diketahui bermanfaat menurunkan kadar gula darah. Daun ini merangsang sekresi insulin dari jalur sel beta pankreas dan menghambat aktivitas enzim alfa glikosidase. Penelitian menunjukkan daun pandan memiliki potensi untuk menjadi sumber alami antihiperglikemik sehingga berpotensi untuk mengatasi diabetes. Namun, masih perlu dilakukan penelitian tambahan untuk memastikannya. 12. Menjaga kesehatan mulut. Mengunyah daun pandan manfaatnya adalah menyegarkan aroma napas yang kurang sedap. Selain itu, khasiat lainnya dari teknik tersebut adalah membantu menghentikan masalah gusi berdarah. 13. Menurunkan kolesterol Sebelumnya, masih jarang penelitian yang membahas hal ini. Akan tetapi, ada penelitian yang mencoba membuktikan daun pandan bisa menurunkan kadar kolesterol. Hasilnya, kandungan tanin dalam daun pandan dapat mengikat asam empedu pada usus kemudian terbuang lewat kotoran. Lalu, ada juga kandungan fenol di dalam daun pandan untuk menghambat oksidasi LDL yang pada akhirnya menurunkan kecenderungan kelebihan kolesterol. Cara membuat air rebusan daun pandan Cukup mudah membuat teh daun pandan. Ini juga menjadi salah satu cara terbaik dalam mengonsumsi serta mendapatkan manfaat daun pandan. Cuci bersih 3-4 lembar daun pandan ukuran kecil atau sedang, ikat menjadi simpul, lalu masukkan ke dalam panci. Anda juga bisa menambahkan jahe agar lebih segar dan hangat. Rebus hingga mendidih, air berubah warna, daun melunak, dan terasa wangi. Minumlah teh saat sudah dingin hingga kini. Belum ada studi yang membahas efek samping daun pandan. Namun, tak menutup kemungkinan Anda bisa mengalami diare jika mengonsumsi terlalu banyak. 14. Mengurangi asam urat Ekstrak pandan bisa mengurangi asam urat secara alami. Manfaat daun pandan yaitu mempercepat pembuangan asam urat dalam tubuh, menjaga kandungan asam urat normal pada tubuh, dan memperbaiki kristal asam urat. Sobat Buah Surga Yang Budiman kami doakan Anda tetap sehat dan bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Panjang umur dan murah rezeki. Jangan lupa subscribe, like, dan pencet tombol lonceng. Komen di kolom komentar bila perlu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.